Halo selamat sore, hari ini saya akan melakukan perjalanan ke Jakarta Nah ini saya menggunakan kereta api dengan stasiun asal dari Jatibarang Nanti turun kita di stasiun Pasar Senen. Yuk kita ikuti kegiatan saya hari ini Nih saya sudah masuk stasiunnya, kita menunggu untuk keberangkatan Jadwalnya itu jam 17.49 Oke, okay, sambil kita nunggu di sini kita lihat-lihat sekitar daerah stasiun atau di kawasan stasiun. Oke, okay, keretanya sudah mau datang nih. Oke, okay, kita nunggu sampai keretanya betul-betul berhenti baru kita masuk atau naik gerbong. Oke kita udah masuk, oh ya, saya ini menggunakan kereta kelas ekonomi dan mendapatkan gerbong tujuh Nah ini juga dapat souvenir berupa tisu basah dan juga masker ya Tuh suasana ini di daerah pesawat masih di daerah Indramayu Oh ya, di dalam kota juga disediakan layanan atau pembelian berupa air mineral, snack, maupun seduh lainnya. Jadi, jangan khawatir ketika perut kamu lapar, ya. Oke, nah, sekarang kita sedang berhenti di Stasiun Cikampek. Oh iya, batas. Atau waktu jarak yang kita tempuh dari stasiun Jatibarang Barang ke Pasar Senen itu 2 jam 45 menit. Oke, kereta pun jalan lagi. Oh ya, untuk harga tiket kelas ekonomi untuk kereta Tegal Bahari itu seratus dua dari Stasiun Cati Barang sampai Stasiun Pasar kita udah sampai di stasiun Pasir Senen Next kita nanti akan ganti ke KRL Karena tujuan kita atau tujuan saya nanti mau ke arah Depok Oke okay, kartu KRLnya udah dapet nih uh, Untuk kartunya itu biayanya Rp20.000 Dan saya top up saldonya Rp10.000 Jadi total Rp30.000 Nah ini saya sedang menunggu KRL untuk tujuan Transit Manggarai Oke, okay, saya sudah masuk di dalam kereta KRL-nya, sekarang kita jalan lagi Oke, okay, saya sudah sampai di stasiun Universitas Pancasila Sampai bertemu lagi di video review jalan-jalan berikutnya Dadah